Halo guys, kemarin aku dan jalan nih bawa anak-anak. Nah rencananya kita mau ke, ke pasar. Eh lihat ada satu bangunan. Nah iseng-iseng aja aku naik ke atas dan di sini sepertinya pintunya terbuka nih. Nah tiba-tiba naik di atas tanda ada penampakan guys. Coba. Dilihat ya Sampai di sini, aku mulai deg-deg-deg-dekan -deg nih ya guys, karena terlihat di sini ada seorang bapak, bapak yang sedang tertidur dan mengenakan pakaian compang camping di atas di atas ini ya. Pegang lah, ya. Motor, lo, Ini motor, lo, Sini, ya. Pegang. pun ke dalam. ke dalam situ. Nah.